Oke, uh, selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, mungkin santai aja ya, kita di sini ngobrol-ngobrol. Jadi, pertama, perkenalkan nama saya Alvin Yesaya. Jadi, saya menempuh uh, studi master di Universitas Tokyo, atau kita bilang di Jepang itu namanya Todai. Uh, singkatan dari Tokyo Daigaku, Tokyo itu uh, nama universitasnya Daigaku itu Universitas. Nah di tahun 2017 sampai 2019 jadi sebetulnya sudah cukup lama ya dari uh, sekitar 3 tahun yang lalu ya sudah lurus ya uh, jadi saya apa namanya uh, belajar di teknik sipil uh, jurusan teknik sipil uh, masuknya fakultas teknik di Universitas Tokyo. Ini berikut outline saya uh, outline untuk presentasi ini. Jadi mungkin sekedar sekedar uh, apa ya mungkin mungkin ada yang belum tahu uh, Universitas Tokyo itu di mana atau itu apa. Nah, Universitas Tokyo itu terletak di Tokyo. Ya, sebetulnya di Tokyo itu kan kota besar ya seperti Jakarta. Jadi banyak uh, universitas uh, di Tokyo negeri maupun uh, swasta yang mungkin kalau tahu Uh, suka nonton apa YouTube Nyongko mantapku, nah itu juga kan sebetulnya di Tokyo uh, waseda, nah tapi ini Universitas Tokyo ini adalah uh, universitas seperti UI ya, jadi uh, universitas uh, yang paling tua di Jepang, jadi dulunya namanya Imperial Universitas, uh, yeah. seperti terlihat itu uh, di establisnya 1877, jadi memang udah sekitar 100 tahun lebih ya ini memang sudah tua universitasnya dan e, Universitas ini punya sekitar 10 e, fakultas dan, dan juga beberapa lulusannya e, ada yang sudah mendapatkan e, Nobel Prize juga jadi sekitar 10 orang dan ada banyak pembawa penghargaan dari alumni Universitas Tokyo jadi memang uh, Universitas Tokyo ini bisa dibilang top nomor satulah lah di Jepang. Ya saingan lama yang sebelahnya itu Kyoto Universitas, tapi uh, masih satulah sampai sekarang. Nah kalau misalnya ngelihat uh, dari internasional, uh, peringkatnya ya naik turun, tapi kata-kata uh, sih selalu di top 50 tergantung dari uh, apa namanya uh, dari Ranking dari THE atau QS World atau, atau beberapa dari berbagai uh, macam tempat perankingannya, tapi tetap itu memang di atas uh, selalu di lingkungan top 50 lah untuk uh, global. Ya ya ini jadi uh, sama seperti mungkin di beberapa universitas uh, di Indonesia juga punya banyak kampus ya, jadi memang tersebar. Jadi, ada empat kampus di uh, Universitas infrastruktur. Ini maksudnya tempatnya aja, jadi fakultas uh, di beberapa tempat ini. Uh, apa ya, beda-beda lah. Jadi, kadang-kadang meskipun kita sama-sama uh, di kuliah di Universitas Tokyo, tapi tempatnya itu bisa beda kayak gitu. Jadi, ada di Honggo, Komaba, Kasiwa, sama Silo Jadi, ini memang agak jauh, mungkin. Kalau di UI ada itu ya di Salemba sama di Depok gitu. Oke, okay. nah apa aja sih beasiswa yang ada di uh, untuk universitas Tokyo? Sebetulnya banyak, cuman mungkin saya uh, so, uh, yang paling umum aja ya dari teman-teman yang dulu kuliah. Mungkin nanti Mas Aat bisa nambahin karena Mas Aat uh, PhD lagi kuliah uh, doktoral, jadi mungkin tahu lebih dalam nanti untuk uh, beberapa siswa ya, yang ada di Jepang langsung ya. Karena kalau yang pertama ini sudah jelas ya membuka Gakusho atau Max itu dari uh, kedutaan Jepang, kemudian EDB, Asian Development Bank, kemudian IALPDP ya, sama ya beberapa uh, scholarship nah, ini memang tergantung dari uh, fakultas dan jurusan ini untuk beberapa scholarship itu ada tertentu. Mungkin di beberapa jurusan tertentu itu mereka punya banyak uh, kerjasama dengan perusahaan di Jepang uh, kadang ada mereka bisa ngasih uh, beasiswa ya ke uh, apa namanya ke orang asing gitu ke student uh, foreign student nah ini sebetulnya kalau misalnya untuk Max bisa dilihat di ininya ya website uh, kedutaan besar Jepang di Indonesia itu uh, di websitenya ada sebetulnya itu semua udah lengkap untuk persyaratannya apa yang harus di uh, apa ya bekas-bekas yang diungkapi nah ini mesinnya g 2 ya kalau yang misalnya kita applynya dari kedutaan Jepang di Indonesia jadi government-government uh, government. nanti kalau misalnya kita langsung applynya langsung ke kampus kadang bisa langsung kadang bisa dimasukinnya ke YouTube atau University to University. Nah kalau yang ini memang nanti diseleksinya di Indonesia jadi kedutaan Jepang dubes Jepang yang di Jakarta itu nanti akan menseleksi untuk siapa-siapanya yang bisa dapat gitu Jadi biasanya sih setiap tahun selalu buka di sekitar bulan Mei ya pendaftaran April atau Mei pokoknya jadi sekitar satu tahun untuk si apa namanya aplikasinya. Jadi kalau misalnya ada rencana, mungkin bisa dicek berkas persyaratannya, bisa di apa ya namanya, bisa disiapkanlah lah beberapa misalnya seperti bahasa Inggris dan juga beberapa research proposal plan. Jadi untuk mungkin untuk S3 kayak gitu sih, S2 ada juga sih bisa, cuman Mungkin lebih detail 3 biasanya ini satu tahun. tuh Kemudian ini ada EDB uh, sebetulnya ini EDB juga setiap tahun ada ya, karena banyak juga teman-teman dari teman-teman uh, uh, Indonesia yang dapat ADB, bahkan tidak cuma Indonesia, rata-rata dari negara Asia ya, mereka ada dapat uh, scholarship dari EDB cuma memang hanya beberapa fakultas dan beberapa jurusan ya yang bisa, misalnya uh, kayak jurusan saya itu teknik sipil, ini... Bisa, uh, tapi terbatas hanya untuk master, enggak bisa untuk PhD. Jadi, ADB uh, ini rata-rata sih kebanyakan untuk master ya. Jadi, hanya beberapa fakultas yang bisa di-apply, dan itu biasanya mengikuti inline dengan jurusan kita waktu S1. Jadi, ini harus dicek. Beberapa teman banyak uh, masuk dari public policy, pakai ADB, kan, sekitar 3-4 orang rata-rata setiap tahun ya kalau dulu mungkin sebelum covid ya saya nggak tahu kalau setelah covid mungkin masalah nanti bisa cetak nah ini juga apa urban engineering uh, ya apa tentang pokoknya ini semua ada di websitenya di EDB. ini namanya uh, Japan Scholarship Program nah, termasuk Indonesia karena Indonesia adalah anggota IDB jadi uh, masyarakat Indonesia berhak uh, mempunyai hak untuk mendapatkan beasiswa ini yang kemudian ini yang udah pasti ya untuk LPDP jadi memang LPDP ini apa sih namanya kan ada list perguruan tinggi tujuan luar negeri untuk beasiswa reguler ataupun maupun berbagai jenis beasiswa misalnya beasiswa dosen dan 3T mungkin beasiswa 3T nah ini untuk yang reguler memang Universitas Tokyo ini masuk ke salah satu program perguruan tinggi tujuan yang bidang studinya itu sebenarnya bebas jadi uh, sebetulnya ini diambilnya dari QS World sekitar 50 uh, ranking terbesar itu sebetulnya subjeknya bebas jadi bisa ngambil apa aja gitu. untuk yang LPDP lebih fleksibel ya. jadi karena kita apply-nya karena ini beasiswa dari uh, negara dan kebetulan saya juga uh, bekerja dari LPDP dulu jadi uh, saya lanjut di Tokyo ini pakai LPDP dan ya kemudian apa sih admissionnya nah ini mungkin karena saya kebetulan di teknik sipil jadi saya cerita sedikit untuk yang teknik sipil cuman memang ini rata-rata sih sama ya jadi uh, untuk dokumen persyaratan memang paling pertama itu uh, dokumen bahasa Inggris betulnya nggak ada apa yang nggak ada requirement secara langsung harus berapa sih ya cuman memang uh, mungkin sekitar enam atau enam setengah ya karena Meskipun uh, Jepang mungkin ya mungkin bahasa Inggrisnya nggak sama ya kalau misalnya mau ke UK atau di Eropa atau ke Australia, cuman memang tetap nanti kan kita akan uh, kuliah uh, berinteraksi juga menggunakan bahasa Inggris, jadi uh, semakin bagus IELTSnya ya berarti semakin dipertimbangkan untuk uh, diterima. GIY ya, atau sebenarnya nggak, nggak perlu saya juga nggak ada GIY dulu kemudian beberapa yang paling penting sih research proposal ya karena itu memang research proposal itu penting karena di Jepang hampir semua sih memang berbasis berbasisnya riset kemudian juga rekomendasi dari CNC sebetulnya cuman kalau di tempat saya sih nggak terlalu penting tapi mungkin di tempat lain Uh, ini sangat penting karena uh, admis, kebetulan admission uh, di Universitas Tokyo agak sedikit beda yang di jurusan saya. Gitu. Oke, okay, lanjut. Nah, ini untuk sedikit uh, living cost ya, living costnya di Tokyo itu super mahal. Jadi, memang Tokyo itu kan apa ya? Atau negara kedua apa? Eh, kota kedua, kota ketiga itu ya yang termahal di dunia. Jadi, kalau misalnya tinggal di Tokyo di sekitar Tokyo itu mungkin rent Apartemen ya, patutnya apartemen sekitar satu perbulan per bulan atau ini ini sebetulnya paling murah. Kemudian ya mungkin dekat transport, tapi ya biasa makan juga mahal. Kemudian internet pulsa uh, itu juga bisa sampai sekitar lima uh, rupiah per bulan atau sekitar mungkin di total 10.000 misalnya mau beli beli kasus segala macam dan dan juga listrik gas sama air itu bisa capai sampai 10.000 kalau misalnya bulan-bulan uh, lagi musim dingin atau musim panas karena kan pakai AC. Nah, jadi memang bisa sampai sekitar 180.000. Sedangkan rata-rata living allowance di Jepang itu nah, kalau dapat dari scholarship paling 150.000 atau ya sekitar 150 sampai 160 ya. Mungkin kalau di APDP itu paling tinggi di Tokyo sekitar 170.000 dapatnya. Nah, ini memang dibandingkan kota lain memang super mahal itu. Nah, gimana sih biasa teman-teman mensiasati ya jangan tinggal di Tokyo, tinggalnya di tempat jauh di sama aja kayak misalnya di Jakarta. Kalau misalnya ada yang pernah kerja di Jakarta atau sedang kerja di Jakarta, kosannya mahal tuh kalau dekat-dekat daerah-daerah -dekat, uh, kuningan, Sudirman. Nah. Itulah jadi tinggalnya di bekasi gitu misalnya. Atau di Depok, cuman kan berarti harus commute Nah, commute itu kan berarti mesti pakai kereta ya Nah, itu sebenarnya kereta itu mahal Di Jepang itu Bisa mungkin Kalau kereta Bogor, Jakarta Itu cuma 5.000 mungkin Di-translate ke Jepang Itu mungkin bisa sekitar berapa ya, 100.000 kali-sekali jalan Nah, cuman Kita dapat kan kalau misalnya Udah student, jadi ini bisa diskon sampai 70% bisa bolak-balik ke, ke arah rumah, nah juga ya itu biasalah apa namanya masak sendiri, terus bisa dapat uh, beli di second hand shop atau misalnya uh, dapat barang-barang dari senior itu ya misalnya kayak apa namanya peralatan-peralatan masak segala macam nah, itu itu penting ya, jadi nanti uh, apa namanya buat survive atau kalau untuk menghemat listrik biasanya stay aja di lab atau di tempat di kampus itu sampai malam biasanya ya hemat gimana nah, sih student life in Tokyo Nah nanti ya biasa karena di Jepang itu sebetulnya semuanya sama ya kayak di sini jadi ada coursework juga tapi ada riset juga cuman lebih mementingin riset, kenapa? Karena kita kalau masuk pertama kali itu kita masuknya ke lab ya, jadi bilangnya lab. Kalau misalnya saya bilang uh, saya itu maksudnya ke coastal engineering laboratory jadi ketika masuk saya langsung masuk ke seperti ini ya di kondisi di kiri bawah, jadi uh, ada apa namanya dikasih PC, dikasih tempat, jadi kayak kantor gitu. Nah di situ kita udah harus pikirin kita mau riset apa, apa namanya ngobrol sama ASNC apa yang bakal kita kerjakan selama 2 tahun. tapi di sisi lain kita juga uh, nyerjain, belajar juga untuk yang beberapa mata kuliah. cuman memang sih gak banyak ya. jadi mungkin satu semester belajar 3 sampai empat mata kuliah yang menunjang si riset kita. nah kita juga ada teman yang mungkin nanti mas sebagai mantan ketua ppi todai bisa menjelaskan lebih rinci ya. jadi ya karena mungkin di sini isinya happy happy aja mungkin karena kita kan udah pusing riset jadi ya udah ketika kita kumpul sama teman-teman saya kita biasanya ngobrol-ngobrol biasanya ya tugas-tugas apa sih kalau ada yang datang dari Indonesia untuk makanan ada ada juga kita di tode ini apa namanya men, bisa dibilang setiap bulan Mei namanya gugat susai jadi kita ada buka stand dari PPI dan biasanya kita ngajak uh, yang berkunjung ke stand itu menampung Nah ini misalnya contohnya nih Pak apa uh, CEO Ahmad Zaki pernah datang juga uh, jadi ngobrol sama kita waktu itu Ya ini ada juga apa namanya uh, Jerome sebelum terkenal ya mereka, dia pernah datang juga Nah jadi E, gitu aja sih paling dari saya mungkin kalau ada pertanyaan silahkan boleh di apa namanya tanya langsung atau ya itu sih makasih. Oke terima kasih Mas Alvin atas presentasinya. Nanti teman-teman yang ada pertanyaan ditampung dulu ya boleh eh, langsung ditanyakan atau mungkin disimpan dulu buat nanti Q&A. Uh, nanti akan dikolek dan pertanyaannya akan bareng-bareng diutarakan. Oke, okay, terima kasih Mas Alvin atas uh, presentasinya. Presentasi kedua akan disampaikan oleh Mas Aat. Halo Mas Aat, mana orangnya? Halo Mas, malam. Denger mas. Halo, malam Mas Aat. Oke, okay. apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah ya. Lagi di mana ini? Lagi di Tokyo. Oh lagi di, di Tokyo. rumah. Wah. Iya, ya, ya, ya Ini sambil apa ya ngeframeings situasi Tokyo saat ini sambil presentasi. Oke, udah siap mas saat untuk presentasinya? Insya Allah siap mas. Oke silakan mas saat untuk mempresentasikan presentasinya. Waktu dan tempat silakan. Kelihatan ya? Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya jam sembilan waktu setengah sepuluh waktu Tokyo mudah-mudahan nggak kelewat karena ngantuk ya <laughs> um, sebelum saya mulai lebih jauh dan memperkenalkan diri saya mulai dengan sebuah topik menarik uh, berita uh, maaf sedikit tidak tanggalnya tapi uh, bulan lalu ada informasi dari BBC bahwa World Top Graduate get new UK visa option dan salah duanya itu adalah University of Tokyo dan Kyoto University kampusnya Mas Brian yang setelah ini akan jadi pembicara. Uh, yang mau saya highlight di sini ini adalah salah satu manfaat atau poin plus kalau kita kuliah di kampus-kampus top. Ini ada 20 kampus yang dipilih oleh UK dengan cuma-cuma disuruh datang ke sana meskipun nggak dapat kerja, meskipun nggak, uh, uh, apa namanya belum dapat pekerjaan di sana datang dikasih visa selama dua tahun dan di apa namanya di support sama pemerintah Tokyo eh pemerintah UK untuk ker nantinya kerja di sana ini sebenarnya iming-iming negara maju karena uh, ada beberapa isu yang salah satunya itu shrinking population sama aging population dan mereka butuh tenaga kerja dari luar dan mereka butuh tenaga kerja yang mumpuni dalam konteks ini mereka bilang high potential individual kayak gitu ini adalah salah, du salah dua kampusnya, University of Tokyo sama Kyoto University. Oke, okay. uh, kemudian, uh, sebelumnya terima kasih banyak kepada belajar berbagi IT yang telah mengundang saya. Uh, mungkin saya akan melengkapi dari Mas Alvin, ada beberapa hal nanti yang sudah dijelaskan juga sebetulnya sama Mas Alvin, dan mungkin ada beberapa tambahan, dan uh, kebetulan saya kuliah S2, kemudian, setelah, setelah lulus, lanjut langsung di S3 juga di kampus yang sama dengan supervisor atau sensei yang sama nah sebelum kesana, saya minta izin pada panitia untuk teman-teman uh, semua, untuk mau tahu sih mana sih negara yang teman-teman itu inginkan untuk kuliah atau lanjut S2 atau S3 atau S1, aku nggak tahu di sini pesertanya dari mana aja Coba teman-teman buka link yang saya kasih. Saya mau tahu seberapa banyak teman-teman kuliah, teman-teman eh, mau kuliah di negara mana. Bisa dibuka? Mas Bayu bisa buka. Bisa, Mas. Bisa. Oke, teman-teman bisa langsung ketik aja di sana ya. Apa negara mana aja ya? Mas, ya nggak harus Jepang ya? Nggak harus beda. Jepang, mau tahu aku baru lima orang. Nanti saya tampilkan hasilnya. Setelah ada 23 orang, kecuali Mas Alvin sama Mas Mas Brian, kurangnya tiga berarti ya. 20 orang berarti ya. Oke. Okay. 11 orang. Kita tunggu satu menit lagi. dua 12. Oke okay. saya kasih lihat Ini ada 14 orang yang isi <laughs> Jepang paling banyak ya uh, dibanding negara lain tapi ada Australia Inggris dan Korea Selatan Terima kasih banyak yang memilih Jepang ya memang uh, sesi ini dipilih di, dibuka untuk Bagaimana menembus Jepang ya? Hanya saja saya pengen tahu juga karena sebelumnya eh, negara yang saya incar juga Jepang, tapi ada beberapa negara lain yang saya targetkan juga selain Jepang seperti Jerman dan eh, Amerika. Mungkin teman-teman juga ada bayangan untuk eh, jadi apa namanya Plan B atau Plan C-nya. Oke, okay. saya lanjutkan lagi presentasinya. Terima banyak teman-teman udah mengisi questionernya. <tuh> Uh, ya, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Triad Maja, panggilannya Aat. sebelumnya saya di IPB s lalu saya kerja sekitar empat tahun di uh, Center for Disaster Studies, ini riset center di IPB, kemudian uh, bersama teman-teman juga di Bogor, di lulusan IPB, kita membentuk sebuah lembaga yang namanya PRIA, ini konsultan kembali di bidang lingkungan, uh, apa namanya? lingkungan hidup. Kemudian saya diamanahi sebagai ketua waktu itu di uh, namanya Indonesian Green Generation atau Generasi Hijau Indonesia sampai 2018 tepat sebelum saya berangkat ke Tokyo. Lalu setelah saya apa namanya? Uh, kerja ini saya langsung 2018 September, bulan September lanjut kuliah S2 di uh, University of Tokyo atau Todai <coughs> di jurusan Urban Engineering dengan course Urban Environmental Engineering. Course itu maksudnya di dalam jurusan itu ada dua spesifik um, subjurusan. Seperti itu, ada kalau di urban engineering, tempat saya, teman-teman kami itu ada urban environmental engineering dan juga urban planning. Kemudian, scholarship saya waktu S2 itu edibgsp yang tadi sudah sebutkan sama Mas Pak Alvin. Dan saat ini, saya lanjut PhD dengan beasiswa dari Spring GX GST. Ini beasiswa dari pemerintah Jepang. GST itu maksudnya Japan Science and Technology, semacam um, um, semacam ya, saya kurang tahu apakah benar atau tidak, uh, seperti BRIN-nya di Indonesia, kayak gitu. Kemudian saya juga bekerja, sambil bekerja sebagai part-timer, uh, kita sebutnya Baito kalau di Jepang, sebagai administrative officer di lembaga internasional namanya Future Art, tepatnya di Urban Knowledge Action Network, ini teman-teman bisa buka link-nya, dan saat ini juga saya ikut serta dalam uh, Global Alliance of University on Climate. Kenapa saya ikut ini? Karena background saya dari uh, meteorologi terapan waktu di IPB, atau geofisika meteorologi. Uh, saya apa namanya tertarik dengan riset-riset terkait uh, iklim dan perubahan iklim dan semacamnya. Dari S1 memang bidang saya, dan memang bekerja juga di lingkungan hidup yang terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap berbagai sektor. Jadi saya ikut serta sampai saat ini sebagai uh, namanya itu Gaukyoth Ambasador. Nah uh, ini sebagai gambaran aja teman-teman di sini tahun 2018 sama 2019 sensus dari PPIJ. Ini saya ambil dari teman-teman PPIJ yang luar biasa ngambil sensus ini. Uh, bahwasannya sekarang uh, pada saat itu dan rata-rata itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan berdasarkan sensusnya ini. Uh, sampai sekarang, 6.000-an student ada di Jepang, di berbagai uh, apa namanya, kota. Ya, kemudian yang kemudian saya mau bicara setelah apa namanya, uh, penyebaran kampus-kampus ini. Saya mau bicara tentang uh, sebaran jurusan yang teman-teman Indonesia ambil untuk kuliah di Jepang. Nah, saya mau tahu juga, teman-teman ini mau ngambil jurusan apa aja sih di Jepang? Nah saya ada survei lagi, mudah-mudahan nggak bosen ya. Ini silakan teman-teman isi sebentar. Silakan teman-teman isi. Saya mau tahu bagaimana pilihan jurusan teman-teman. Ini ranking ya. Mana tadi? Itu tolong diisi. Linknya sama kayak tadi, tapi surveinya beda. <tuh> Saya tunggu mudah-mudahan cepat ya. Saya tunggu. Ini harus baca beberapa kalimat kata. Saya tunggu dua menit deh. Saya mau menunjukkan apakah surveinya itu masih berlaku atau tidak. Karena surveinya sudah diambil tahun 2019 juga. Sama oleh PPIC. Oke, Empat orang sudah isi. Oke, okay, enam orang. Hmm, stop di enam orang. Dia mau isi lagi? Silakan diisi surveinya. Oke, okay, um, 17 orang dengan bisnis dan ekonomi sebagai pilihan pertama dan engineering kedua sama sih rankingnya. Kemudian diikuti sama computer science, social humanities, science and technology, and environment. Oke, okay. healthcare and nursing itu paling sedikit. Oke, okay. bisnis, bisnis and ekonomi sama engineering ya. Oke, okay, kita melihat hasil surveinya. maka benar? Ya, ini survei oleh PPIJ lagi. Uh, paling banyak sebetulnya di sini saat ini juga itu engineering dan environment sama energy. Ini uh, paling, oh, sorry, uh, international relation itu paling sedikit uh, hampir benar karena engineering dipilih paling banyak tadi. Dengan yang tadi itu adalah uh, bisnis and economic, ya, uh, sedikit sebetulnya di sini, tapi tidak masalah sebagai bayangan, buat bayangan aja buat teman-teman semua bahwa ini penyebaran yang ada di Jepang ini dari berbagai kalangan, dari s 1 S2, dan S3 oke, kampus kami tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alvin jadi saya cepat aja peta sepertinya saya nggak usah ngejelasin lagi ini ada beberapa jurusan yang tadi mungkin belum disinggung Uh, ada kalau 117 16, 16.11.17 uh, graduate school di uh, University of Tokyo dan undergraduate-nya ada beberapa kalau ditanya ada Mas di Indonesia atau nggak di uh, undergraduate S1 ada di Todai dan itu sangat kompetitif sekali uh, hanya ada uh, beberapa orang saja nggak sampai, tahu saya tidak sampai lima orang uh, uh, 5, sampai 5-7 gitu, ya sampai 10 lah Uh, sementara untuk graduate-nya kita uh, lebih banyak S2 ditodai daripada S3 dan ini ada berbagai jurusan yang ada di, yang ditawarkan oleh University of Tokyo dan ini penawarnya ada dalam uh, apa namanya uh, ada yang ada bahasa Inggris sama bahasa Jepang ada yang hanya Jepang saja. Sebagai contoh graduate School of uh, for law and Politics ini hanya ada dalam bahasa Jepang saja. Lalu uh, Ya, ini distribusi anggota, ini udah cukup out to date ya, uh, tanggalnya. Tapi ini data yang saya bisa dapatkan, penyebarannya, yang tadi saya bilang, master itu paling banyak diikuti oleh doctoral student, kemudian ada beberapa mahasiswa exchange, ada yang research student, dan ada yang lainnya, ada yang lainnya itu kayak summer course itu. Nah, uh, kalau tadi Mas Alvin sudah menjelaskan tentang biaya hidup, kemudian cari tempat tinggal di mana yang enak kayak gitu ini Jaso sudah mengeluarkan sebenarnya dan cukup komprehensif sebetulnya ya yang dikeluarkan oleh Jaso. dan ada yang terbaru menurut saya dan kalau teman-teman apa namanya kreatif ya nyari yang terbaru ya ini coba saya kasih linknya lalu ini dipelajari aja. Ini ada banyak banget insight-insight yang teman-teman bisa ambil dan memotivasi teman-teman untuk tinggal di Jepang sebetulnya. Dan sebelum saya kuliah S2 juga saya sering bolak-balik situs ini karena banyak info-info menarik lainnya. Uh, ada tadi beberapa pertanyaan yang sudah diajukan sebelum sebelum acara dimulai eh, sebelum apa namanya mas Alvin menyampaikan ya. Uh, dan pertanyaannya cukup praktikal sebetulnya. Dan saya harap bisa memenuhi ekspektasi teman-teman semua dan konten yang mau saya bawakan itu adalah mencari kampus sama sensei nah, tadi juga kayaknya ditanyain kemudian menargetkan beasiswa lalu mengenal sistem perkulian di Todai saya coba uh, uh, apa namanya uh, paparkan lalu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa internasional terutama di Todai yang sudah disinggung sama Mas Alvin tadi ini adalah salah satu platform dari sekian banyak platform yang disediakan yang ada dan bisa diakses oleh teman-teman semua dan saya waktu memilih sensei yang sekarang dan kampus yang sekarang itu saya ngambil dari website ini gitu dan pasti sudah berkembang sangat banyak website website lain yang teman-teman bisa ambil gitu nggak harus dari sini itu ini apa namanya hmm, sebentar saya buka Ini ada dari berbagai negara dan berbagai apa namanya jurusan. Oke, okay. ada nah sebagai contoh saya mau nulis dari jurusan saya, Urban Engineering di University of Tokyo e Japan. Ada banyak sekali penawaran-penawaran yang disediakan oleh uh, platform ini. Dan ini teman-teman sangat bisa ngambil uh, informasinya. Ini adalah Urban dan Environmental Engineering yang disediakan oleh uh, University of Tokyo. Jadi tadi saya milih Tokyo. University of Tokyo, jurusan Urban and Environmental Studies. Um, ada jurusan yang overlap namanya kayak urban environmental studies ada yang environmental engineering jadi jangan kecelik di di, di pemilihan kampus ini uh, lalu apa yang saya cari di sini uh, ya cari kampusnya dulu ada apa aja sih bagaimana sih starting uh, apa namanya admissionnya tadi mas alvin sudah menyampaikan dengan sangat jelas dan sangat tel sebetulnya di untuk kasus di engineering secara general sama di departemen saya juga uh, di sini ada apa aja kayak gitu nah ini misalkan environmental engineering gitu yang akan dibawa sama kampus ini eh, sorry oleh website ini platform ini nanti apa namanya paling uh, kita punya gambaran oh ternyata ada di kamp, di Jepang itu jurusan urban engineering di University of Tokyo nah kalau teman-teman uh, apa, uh, uh, apa namanya tertarik sama jurusan itu ya teri tahu lagi web di dalam websitenya bukan di dalam platform ini kayak gitu sebagai contoh lagi saya mau ngambil jurusan saya ini adalah jurusan saya linknya um, ah, Mas Bayu kelihatan kan ya Mas Bayu saya nggak lihat videonya kelihatan Mas Oke okay. Oke okay, um, kalau mau nyari sensei mau nyari kampus gimana Aduh, kalau nyari kampus tadi uh, mau nyari negara juga kayak seperti tadi kampusnya E, negara di mana, jurusannya apa tadi yang saya cari dari platform itu. Kemudian ketemu kampusnya, beranjak ke, ke website kampusnya. Di website kampusnya ini ada beberapa apa namanya tab. Kalau mau ke admission langsung ke admission, ini Mas Alvin sudah ngejelasin gitu. Kalau mau nyari sensenya ini dia. Ada di e, sebentar. Ada di academic programs di Table Education Research. Admission faculty member of BUA, itu Departemen of Urban Engineering. Faculty member ada berbagai. Kalau tadi Mas Arvin Mas udah bilang tuh, lab namanya jadi gini di, depar, di S2 dan S3. Saya bilang konteksnya S2 dan S3 itu ada departemennya. Dan ada labnya, dan labnya itu masing-masing dan secara spesifik ada profesornya. Dan kita kalau menghubungi Sensei hubungi ke profesornya itu. Gimana cari cari informasinya? Yang tadi eh, apa namanya lewat lewat platform tadi kemudian ke website ini. Nah di sini ada berbagai nama. Ini dari urban planning. Ini bukan course saya. Ini course saya urban environmental engineering. Ada berbagai nama. Ada berbagai riset areanya. Riset area teman research interest teman-teman itu apa? Pilih dari sini lalu pilih laboratorinya ini eh, apa namanya website ini profesor saya ini lab saya itu kalau mau nyari tahu ketemu nih namanya Fucita cari langsung emailnya atau enggak buka labnya kalau dia nyediain emailnya ini apa namanya tadi profesornya kelihatan kan emailnya di sini itu hubungi profesor ini karena atas dasar apa atas kamu teman-teman mencari dengan uh, uh, ternyata riset interestnya memiliki riset interest, uh, kesamaan riset interest kemudian uh, tertarik untuk lanjut s 2 atau s 3 gitu nah ini ber, uh, ini praktikal banget ya gitu khawatir saya lewat dan kelemahan saya lanjut ke ininya jadi gitu untuk nyari profesor dan nyari apa namanya um, kampus, kayak gitu. Jadi di dan template-nya mirip-mirip dari departemen lain mungkin Mas uh, Brian nggak tahu ada semacam itu atau nggak. Tapi saya yakin sekali di berbagai kampus ada uh, faculty membernya, kayak gitu. Itu nyari kampus beasiswa sama, eh, sorry, nyari kampus, nyari jurusan sama nyari sensenya mau apa lalu untuk nyari beasiswa ada banyak banget platform-platform yang yang yang disediakan oleh um, internet sekarang dan teman-teman ini um, sekali lagi kalau aktif um, harus aktif mencari kayak gitu ada di chat box ya gitu. nah ada berbagai tipe beasiswa yang pertama adalah parsial sebagian full termasuk full itu gini ada dibayarin biaya masuknya biarin biaya SPP nya sama dikasih uang hidup stephen lalu ada based on project atau collaboration ada beasiswa untuk research student exchange atau summer course tuh ini ada ini dari ppij lagi ini ada banyak sekali beasiswa-beasiswa yang yang yang disediakan ke Jepang dan lagi teman-teman harus aktif mencari di mana beasiswa-beasiswa itu ada gitu. Dan tadi udah berbagi, disinggung oleh oleh Mas Alvin ada LPDP, ada ADB, ada JICA, ada macam-macam lagi nih sini. Dan beasiswa saya ADB waktu S2 gitu. Saya nggak mau jelasin satu per satu, tapi ini adalah yang ada di Todai. paling banyak enggak paling banyak ini enggak bukan berdasarkan urutan ya, tapi ada berbagai beasiswa ini itu dan ya tadi LPDP, ada Max, EDB dan lain-lainnya begitu. Ini uh, coba screenshot, uh, cek masing-masing. Mungkin teman-teman akan tertarik kalau uh, nemu kata kunci ini kemudian akan berkembang lagi ke beasiswa-beasiswa yang uh, mungkin ada lagi dari uh, apa namanya, institusi atau foundation baru Oh yang mana oke kemudian Oke okay, ini ini full scholarship untuk S2 ataupun S3 yang mau saya sampaikan di sini dan saya tekankan adalah beasiswa dari S2 ke S3 dan beasiswa 3 secara general ya. Um, ini beasiswa saya saat ini namanya Spring GX, GST dan beasiswa ini disediakan oleh pemerintah Tokyo, uh, pemerintah Jepang, Japan Science and Technology Agency. Mengcover um, secara parsial, bukan full. Jadi saya bayar SPP, tapi saya tidak bayar admission karena saya menganjut S2 langsung S3. Gitu. Jadi saya nggak bayar admission lagi, tapi cuma SPP. Dan saya juga bisa mengajukan. Um, Namanya tuition fee exemption, jadi terbebas dari biaya SPP. Ya, itu, itu bisa ngajuin ke kampus, gitu. dan saya alhamdulillah dapat terus setiap semester. Jadi semi-semi full scholarship, tapi ya, um, apa namanya, ya rezeki-rezekian, ya, itu dapat atau enggak sih tuition fee exemption? nya daftarnya gimana? Ini harus keterima dulu di todai, gitu dan beriringan pendaftarannya. Ini untuk S3, ya, tadi ada yang nanya S3 um, pendaftarannya itu. Kalau mau mendaftar S3 yang skema ini itu harus mengikuti ujian todai dan ujiannya ada yang assessment, ada yang ada assessment dan ada interviewnya. Dan sambil ikut aplikasi S3 itu kita juga ikut aplikasi beasiswa ini gitu. Jadi beriringan. Tapi ujian ujian beasiswanya ada interview lagi. Itu setelah kita lulus diterima di ada pengumuman diterima di kampus di Todai terutama. Ini dan ini banyak kampusnya. Kyoto juga ada. itu Tapi namanya beda. Uh, Spring GX JST kalau di Todai. Mungkin di ini di Kyoto akan beda namanya. itu Nah, ini uh, untuk lanjut yang case-nya saya. Lalu untuk beasiswa, ups Lalu untuk beasiswa yang secara umum ini sangat terkenal di, di, di Jepang, namanya Japan Science uh, (GSBS), dan sangat kompetitif sekali karena bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, dan harus menjual research plan kita. Ini satu-satunya kunci, uh, apa namanya, tiket kita adalah research plan kalau di sini, dan pengalaman serta publikasi, gitu. Dan apa yang menarik dari GSBS, GSBS ini juga menawarkan namanya, ada, ada, ada skema. Jadi ada banyak skema di JSPS ini untuk uh, uh, S3 ada, untuk uh, apa namanya uh, pos ada, untuk uh, yang lain-lain juga ada, untuk riset doang ada, gitu. Tapi ini apa namanya juga harus saya kurang tahu terima kampus dulu atau tidak saya kurang yakin. Coba teman-teman cari, cari sendiri uh, uh, informasi ini. Yang mau saya infokan adalah salah satu programnya itu ada namanya JSPS Ron Paku, di mana teman-teman bisa kuliah S3 tapi di Indonesia bukan selama Covid tapi memang di Indonesia programnya dengan beasiswa seratus ribu yen per bulan sekitar 13 jutaan dua belas tiga belas jutaan eh, apa namanya eh, beasiswa apa namanya programnya itu PSD by dissertation itu title-nya nanti title setelah lulus S3 dan ya nyaman aja tinggal di Indonesia dengan eh, apa namanya gaji ya saya bilang gaji segitu kemudian eh, dapat title dan dapat supervisor kayak gitu sama lulusan kampusnya dari kampus-kampus Jepang kayak gitu, tapi harus punya afiliasi di Indonesia dan afiliasi itu nantinya akan berkolaborasi dengan kampus di Jepang itu salah satu program ini, gitu. Lalu ada beasiswa yang PSD lain dan ini nggak hanya di Jepang, ini saya kasih contoh ada di UK sama di Italia di sini. Caranya uh, tahunya gimana? Coba teman-teman subscribe atau uh, kunjungi web-web uh, apa namanya uh, terkait dengan riset teman-teman. Misalkan di, uh, ini salah satunya ya. Ini saya ikut namanya, ada aplikasi ad software. Dan software itu semacam ada komunitasnya di, di mailing list dulu sebelum, apa namanya. Uh, dulu banget, ini ada mailing listnya, terus saya registrasi di situ, dan sampai sekarang itu selalu dapat informasi-informasinya, termasuk tawaran uh, PSD, terutama PSD ya, dari dosen-dosen uh, di luar negeri itu. Dan ini based on project atau collaboration, biasanya ini case di UK, ini ada case di Italia, itu masuk ke email kita, gitu. Tanpa kita harus nyari, makanya harus uh, apa namanya subscribe, subscribe hal-hal uh, yang yang gitu ya, yang yang terkait dengan kalau kita mau S3 ya terkait dengan riset yang mau riset kita jalani apa kayak gitu. Lalu ini sekilas saja, ini di Todai ya ada Utrip University of Tokyo Research Internship, sama ada Summer Internship juga. Ini course apa namanya Summer Course gitu. Ya ini teman-teman S1 biasanya uh, mengikuti ini kayak gitu. Um, ya ini sama programnya juga semacam apa namanya untuk undergraduate ya semacam uh, research exchange kayak atau resource cost kayak gitu. Uh, ini ada beberapa link yang tadi ada dari GSPS, ada dari JASS juga, uh, ini saya kasih tahu bedanya. Kemudian ada dari Max yang tadi disebutin sama Salvin. saya lewat aja bagian ini. Dan ada dari berbagai website terutama JASO. ya. Ini yang salah satu, ini salah satu platform. Ini salah satu platform, sorry Mas. Salah satu platform yang saya uh, subscribe, jadi uh, enak sekali. Kita tanpa harus mencari, langsung masuk ke email kita. Jadi, saya subscribe ini uh, namanya Japan Study Sport. Kayak gitu, Dan sesuaikan aja dengan uh, ini ya. preferensi teman-teman, dan ini sistem perkuliahan di todai sama kalau di Indonesia namanya. Saya kurang tahu SKS kali ya. Ya, yeah. Ya, yeah. Mas Bayu, gimana SKS bukan? <laughs> Um, milih yeah, milih benar ya ya yeah? yeah. di di IPB juga SKS kuatirnya beda uh, sama sistemnya kayak gini milih milih apa namanya milih kelas uh, cancel kelas kayak gitu dan selama online ini uh, ada aplikasi lain ini ada LMS gitu jadi untuk uh, apa namanya upload assignment upload up segala macam report dan lain-lain kayak gitu di situ Uh, kehidupan di lingkungan kampus ya tadi Mas Amfis sudah banyak banget bicara jadi saya kasih foto-fotonya aja <laughs> ada hanami namanya festival selama uh, sakura ada apa kan namanya todai tok tadi ada siapa tadi pendirinya kelapa ya kemudian ada ada ada ada futsal ada macam-macam ada susah yang tadi Mas Alvin sempat singgung itu ini festival bulan 5. Ya ada todai muslim, ikatan mahasiswa muslim di todai itu dan kita makan-makan juga. Selama, apalagi pas puasa gitu. Cuman selama covid ini jarang uh, baru dimulai uh, puasa kemarin alhamdulillah. Ya acara lain kebersamaan BPI todai itu tang bulung bulang aja. Ya uh, mungkin itu saja. Saya tunggu di todai. <laughs> Ini ada motivasi sedikit dari Mas Sa'itama. Kalau kita nggak ngapa ngapain itu, ibaratnya 1 pangkat tiga enam hari itu masih satu stagnan di situ aja. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal yang simple kecil tapi istiqomah, itu beda-bedanya jauh dengan satu. Itu aja sih. Makasih Mas Bayu kembali Mas Bayu. Sorry lama Mas Bayu. <laughs> Oke, okay, thank you banget Mas A'at. Tadi aku screenshot dulu sih, ininya ya, nya tuh bagus banget. <laughs> Jadi emang signifikan ya, walaupun bedanya cuma 0,1 gitu ya. Tapi kalau dilakukan secara konsisten itu bakalan punya impact yang gede banget dan beda. Oke, okay, thank you Mas A'at. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya terkait uh, apapun gitu ya, uh, dengan Mas A'at bisa nanti di sesi Q&A. Oke, okay, selanjutnya adalah penyampaian materi dari pemateri kita yang terakhir, yaitu Mas Brian. Halo, Mas Brian. Halo, halo, sorry, halo ya. sudah terdengar. Apa kabar, Mas Brian? Oke, okay, ya, sehat. <laughs> sehat. <laughs> oke, okay, Mas Brian, sudah siap uh, uh, share materinya? Oke, iya. oke. Okay. Okay. Okay. saya share screen nggak apa-apa ya? Oke, okay, silakan, Mas. Oke. Okay. Tuh kelihatan gak ya Kelihatan mas. Oh oke. Okay. <laughs> ya, yeah, uh, wah. Tadi sebenarnya saya ini sih bingung lagi. Saya mau ngomong apa lagi? Ini kan mereka semua udah ngomong tadi <laughs> udah panjang lebar uh, kayak apa namanya saat uh, juga. Apalagi tadi komprehensif sekali ya apa ngomongnya. Jadi saya ya bingung sih tapi ya paling enggak ya saya paling ya ini aja lah, ya sharing-sharing aja cerita tentang uh, saya di Jepang gimana dan mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman di sini oke okay. uh, ya yeah, ya yeah. baik lagi outline uh, nya uh, saya bakal cerita aja tentang pengalaman saya di Jepang uh, gitu lah aja ya perkenalkan diri dulu nama saya Brian Utama Uh, saya lulus dari Institut Teknologi Bandung tahun 2015 tapi selama saya berkuliah di Bandung dulu uh, saya sempat ada exchange student juga ke Kanazawa University ada short exchange lalu uh, setelah lulus saya langsung kerja ada di uh, perusahaan keluarga ya di, uh, di Jepang uh, habis itu uh, ya setelah kerja satu tahun dua tahun saya merasa agak bosan jadi saya uh, apply ke Kyoto University Terus tahun 2017 saya lanjut ke Kyoto University dan setelah lulus saya balik lagi kerja di Jepang ini. Uh, sekarang lagi uh, saya jadi engineer sudah so, sekarang kayak uh, senior uh, senior associate di Venn Energy uh, Kerjanya saya di bagian Venn uh, Energy itu uh, kita owner renewable energy bangun-bangun seperti uh, solar power plant atau uh, ya wind power plant. Uh, kayak misalnya uh, dua hari lalu ya saya baru pulang bisnis trip. Saya bisnis trip dua hari. Kita lagi ada proyek uh, solar apa power plant di Omori bagian utara Jepang. Jadi ya mungkin ya maksudnya pengalaman saya lumayan apa ya lumayan ada juga lah di Jepang. Karena udah sekarang tujuh tahun kira-kira di Jepang. Uh, Oke. Okay ya jadi uh, saya mau share-share aja pengalaman saya selama ber, selama saya berkarir di Jepang dan ya semoga itu bisa jadi apa namanya uh, bisa bantu teman-teman juga dalam menyusun uh, strategi lah kira-kira oke okay, next uh, balik lagi uh, tadi saya kerja, saya kuliah di Kyoto sorry ya saya balik saya kuliah di Kyoto dan sekarang saya lanjut di Van Energy sekarang di saya tinggal di Tokyo nah Aduh, saya nggak punya ini, eh, hey, apa namanya? Uh, polling yang kayak Mas A tadi. Padahal saya pengen lihat juga gitu, gua teman-teman. Saya, saya, uh, saya tunjukin di kiri itu Kyoto, di kanan Tokyo. Uh, kanjinya beda ya. Kalau kadang-kadang tuh -kadang mikir, kayak Kyoto, Tokyo bedanya di balik, tapi sebenarnya beda gitu. Uh, nggak dibalik-balik itu karena kanji beda jadi kalau Kyoto itu lebih ya apa ya lebih cultural sedangkan kalau uh, Tokyo itu lebih ya modern lah kurang lebih ya kalau teman-teman sendiri menurut teman-teman maunya di mana gitu menurut teman-teman sendiri apakah teman-teman mau hidup di tempat kayak Kyoto atau Tokyo gitu kalau menurut saya sih sebenarnya uh, kurang lebih ya semua punya plus minus masing-masing ya kalau di Kyoto memang kotanya lebih Uh, lebih nyaman, lebih harmonis gitu. Maksudnya, ya, lebih kerasa Jepangnya gitu. Sementara di Tokyo, mungkin lebih modern, cuman ya, ya perputaran uang lebih banyak di Tokyo. Teman-teman di -teman lebih banyak di Tokyo, jadi ya, kalau saya sendiri sih, mungkin lebih suka di Tokyo ya, karena ya, balik lagi ya, ekonomi dan uh, pertemanan gitu. <tuh> ya, yeah. uh, sebenarnya ini udah dijelasin tadi sama Mas Alat cuman jadi, ya, saya bakal. Cerita aja, kan? Tadi saya bilang ya, saya kerja di Jepang dulu, tapi uh, saya punya minat gitu. Saya punya minat untuk uh, lanjut kuliah di Jepang. Jadi, uh, mungkin bisnis teman-teman juga ada apa namanya, ada uh, punya, punya minat gitu untuk lanjut kuliah di Jepang. Terus, teman-teman bingung mau mulai dari mana. Saya kasih uh, flowchartnya kira-kira uh, gimana buat sampai bisa masuk kuliah di Jepang pertama minat dan bakatnya teman-teman universitas alumni dan uh, pelajar sekarang uh, profesor dan baru admission uh, seperti yang uh, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya uh, kalau bisa mungkin ya memang menghubungi profesor dulu sebelum admission cuman nggak nggak harus uh, oke okay, saya bakal mulai dari minat dan bakat misalkan gini ya saya kasih contoh saya tertarik tentang energi Uh, tadi saya kuliah di Kyoto University kan, uh, Graduate School of Energy Science. Jadi ya karena emang saya punya minat dan uh, ya ketertarikan saya di energi gitu. Apakah itu batubara bara, maksudnya kayak fossil fuel, atau renewable energy, saya tertarik untuk mem, apa, mendalami hal itu. Jadi saya mulailah baca-baca paper, atau baca-baca newsletter gitu, dan selain sebagainya. Jadi saya benar-benar uh, ya, mendalami energi dulu sebelum kemudian memutuskan untuk uh, lanjut mau uh, kuliah gitu ya di bagian energi baru setelah itu saya cari misalnya di Kyoto University karena saya mau masuk Kyoto University dulu jadi saya cari di Kyoto University biasanya di website universitas seperti yang tadi juga dijelaskan oleh masyarakat, ada ya mereka punya apa namanya? atau sorry. Mereka punya semacam graduate schools atau fakultas-fakultas. Uh, Jadi kalau saya sih simpel aja, misalnya kayak teman-teman kontrol -teman F aja gitu, energi, terus teman-teman lihat satu-satu gitu. Apakah ini yang cocok buat saya? Misalnya ini kan ada energi juga di bagian engineering. Dia energi dan hydrocarbon, chemistry lebih ke fossil, kayak uh, fuel atau uh, ya, hydrocarbon. Misalnya teman-teman tertarik -teman ke situ, ya mungkin teman-teman bisa coba cek di apa ini, graduate school page-nya di situ atau saya itu saya lebih cocok mungkin kayak di bagian social environmental energy science jadi saya lebih uh, saya uh, searching searching di dalam graduate school of energy science tapi baik lagi teman-teman harus uh, punya minat dulu kayak dan punya bakat juga baru uh, di di tadi apa namanya di graduate schools uh, biasanya ada Uh, ada apa namanya? Ada banyak fakultasnya juga. Misalnya di sini uh, di graduate school saya ada ada empat fakultas. Dan ke, karena tadi saya tertariknya di social environmental energy science, saya cari deh di dalam itu ada laboratorium atau research group apa aja yang kemudian uh, saya cek satu-satu misalnya gitu ya. Kayak uh, mana yang lebih cocok buat saya? Dan kebetulan kalau buat saya pribadi, saya lebih cocok dengan energy economics. Baru setelah itu dari sana. Uh, habis kita dapat universitasnya, laboratoriumnya dan study groupnya atau study grupnya kita cari deh di dalam situ kayak list of members tadi kan mungkin kalau mas kaat uh, langsung cari profesornya dan kontak gitu ya uh, kalau saya uh, saya bakal cari juga kayak membersnya gitu tentang apa namanya siswa yang apa siswa atau siswa, mahasiswa atau mahasiswa yang ada di dalam dan atau alumni yang sudah selesai berkuliah di sana saya bakal tanya-tanya gimana sih kehidupan hidupnya oh, selesai di mana gitu dan riset apa aja sih Maksudnya cari lebih dalam lagi gitu karena kan kayak teman-teman bakal apa ya habiskan waktu 2 tahun atau tiga tahun di dalam itu jadi teman-teman harus tahu juga lah uh, gimana sih culture di dalamnya gitu terus mungkin teman-teman juga bisa tanya dan waktu cari-cari tahu lebih lanjut tentang course apa yang ditawarkan bahasa apa yang dipakai bahkan teman-teman mungkin kalau bisa menghubungi teman-teman Indonesia yang sedang Uh, belajar di dalam sini kan biasanya Di sini ada list of members, tipe gitu. kadang-kadang ada juga kayak uh, apa namanya, ada nama-nama yang kayak kelihatan Indonesia atau bahkan ditulis dia dari Indonesia gitu. Teman-teman bisa hubungin aja langsung gitu, nggak perlu takut. Mereka manusia juga kok, kalau mereka punya waktu mereka bakal balas. Bisa juga teman-teman cari di LinkedIn atau Gmail, mungkin Facebook kalau misalkan agak kurang formal ya. Tapi ya tetap aja lanjut aja gitu untuk hubungin mereka. Uh, misalnya saya ya, saya pernah dihubungi itu sama sekitar empat orang gitu untuk tanya-tanya tentang uh, laboratorium saya, jadi ya ini bukan hal yang uh, jarang untuk dilakukan, untuk bisa dilakukan juga, baru setelah itu semua uh, teman-teman merasa cocok dengan laboratoriumnya, kalau saran saya baru di situ teman-teman hubungi profesornya, kenalkan bahwa teman-teman itu perspektif student, terus bisa diattach CV atau LinkedIn teman-teman atau mungkin kalau teman-teman punya publikasi itu lebih bagus lagi untuk menunjukkan teman-teman itu siapa, jadi kenalkan diri teman-teman dan kalian juga kenalkan kayak interest kalian tuh di riset itu bagian mana. intinya kalian tunjukkan kalau kalian udah melakukan uh, PR kalian gitu untuk mencari tahu lebih lanjut dan pengen masuk ke laboratorium uh, orang itu bayangkan kayak kalau teman-teman punya pengen masuk rumah orang tapi teman-teman bahkan nggak kenal gitu orang itu siapa gitu kan gak mungkin teman-teman diizinkan masuk loh jadi kalau bisa teman-teman melakukan -teman itu semua mungkin peluangnya lebih tinggi untuk profesor itu uh, untuk uh, lebih apa ya lebih oke okay ke kamu gitu baru setelah itu Biasanya Profesor bakal tanya, kamu mau masuk admission, berarti ya kapan? Nah, di situ teman-teman cari tahu apa aja sih yang dibutuhkan untuk admission-nya dan kapan admission-nya. Biasanya di setiap graduate schools, baik itu di uh, Kyoto University, Tokyo University, atau kampus-kampus lain, mereka udah jelaskan ada guidelines-nya, ada rules-nya, teman-teman bisa baca juga semuanya. Apa aja yang dibutuhkan tadi, Alvin dan Aad juga udah jelasin banyak hal. Ada referral mungkin ya, ada past academic transcripts, graduation certificate, dan ini udah pasti lah ya, Nggak. ini 100% kalau bahasa Jepangnya Atarimae. Kita butuh kasih paspor gitu ya nanti uh, dalam admissionnya. Atau uh, ini juga TOEFL yang diterima biasanya IBT atau IELTS. Nah jadi ya teman-teman siapin ini semua. Lah. Tapi uh, untuk TOEFL uh, saya uh, ini mesti hati-hati juga. Uh, pertama yang harus IBT, tapi ada beberapa graduate schools juga yang uh, Tufel-nya harus dikirim langsung oleh ITS-nya. Jadi nggak bisa teman-teman lampirkan itu ya pokoknya teman-teman perhatikan baik-baik uh, rules dan guidelines yang disediakan oleh universitas masing-masing okay, itu aja sebenarnya Sekarang pertanyaannya apakah cari beasiswa dulu atau cari sekolahnya dulu? Kalau buat saya menurut saya sih lebih baik ya daftar aja dulu baru nanti kita mikir-mikir tentang pandingnya belakangan. Saya waktu itu masih belum dapat beasiswa dan saya tinggal di Jepang gitu untuk daftar ke universitas. Sebenarnya saya agak agak gimana ya agak uh, apa ya, agak takut juga sih, karena saya nggak punya uang. gitu Tapi ya daftar aja dulu. Misalnya beasiswa, tadi teman-teman sudah dapat banyak info ya, dari uh, misalnya dari Alvin, dan apalagi dari AAT juga masih banyak link tadi kan. Intinya ya daftar aja, karena beasiswa itu sebenarnya banyak. Gitu ya uh, Ada yang tadi dijelaskan juga, LPDP, membuka Gakusho, dan lain sebagainya banyak banget. Bahkan, uh, saya mau cerita dikit, saya daftar ke Universitas Tanpa Beasiswa. Uh, akhirnya masuk saya bingung kan nggak ada beasiswa tapi saya tetap kontak sama admission office nya gitu kalau ada beasiswa tolong kabarin ya gitu dan admission office tuh sebenarnya uh, mereka apa ya kooperatif banget saya bahkan dihubungin kemarin oh saya ada beasiswa baru buka beasiswa eh kita ada beasiswa baru buka dari JICA dan kamu termasuk salah satu uh, kandidat karena kamu punya uh, apa ya kayak latar belakang kamu cocok gitu untuk dimasukkan ke beasiswa ini jadi ya maksudnya Intinya jangan takut untuk daftar karena ya kayak yang tadi uh, quote yang Mas saat bilang gitu ya. Doing nothing is uh, better than uh, doing some effort. Ya kira-kira gitu lah ya. <laughs> Selain basis so juga ada part time job di Jepang mungkin eh uh, ya apa namanya? sesi-sesi uh, sebelumnya pernah dibahas tentang part time job bisa kerja misalnya di uh, supermarket atau di perhotelan atau di lagi ya restoran restoran gitu atau mungkin teman-teman juga bisa cari spot blog. Intinya ya balik lagi daftar aja dulu masalah finding bisa di, kita cari tahu belakangan. Oke, tentang kehidupan di Kyoto University Uh, ya Kyoto University sebenarnya udah cukup terkenal ya nomor 2 atau nomor satu itu diperdebatkan di Jepang <laughs> ya intinya ya seperti UI dan UGM lah mereka kadang-kadang kan, nomor satu kadang-kadang kan, nomor dua untuk Nobel Prize ya mereka punya sekarang udah ada 11 dengan terakhir kemarin uh, akhirnya Yoshino uh, tahun 2019 ketika saya mau lulus gitu ya akhirnya uh, diumumkan kalau uh, salah satu lagi dari Kyoto University Uh, apa namanya menang Nobel. Wah kemarin ramai banget di sekitar sini itu ada kru TV kru TV gitu di sekitar pohon ini. Jadi emang mereka uh, biasanya kalau lagi ada pengumuman Nobel ramai dari kru TV untuk cari tahu siapa yang menang gitu. Ini ada brosurnya untuk apa namanya untuk pengenalan ke event Mungkin teman-teman bisa uh, lihat nanti uh, di link di sini video nya Saya nggak bakal cerita panjang lebar karena ya informasinya bisa didapat internet ya terus ya tentang kehidupannya di Kyoto University itu sendiri ya uh, kalau Kyoto University itu lebih menjunjung tinggi yang namanya academic freedom dan Autonomic research ya jadi uh, apa namanya tentang riset di Kyoto University biasanya uh, masih itu dibebaskan gitu kamu mau riset tentang apa asal ya mungkin maksudnya masih sejalan gitu dengan riset uh, sensenya. Jadi ya, itu tentang riset dan ya nggak terlalu kaku lah. Walaupun memang pasti ada beberapa Sensei, yang, ada beberapa profesor yang agak kaku. Cuman ya secara general di infres itu memang lebih bebas tentang riset. Terus kita juga ada yang namanya Zemi, biasanya dua minggu atau satu bulan sekali. Setiap mahasiswa itu harus mempresentasikan apa yang udah mereka pelajari selama uh, satu bulan atau dua minggu kebelakang di depan semua apa di semua laboratori gitu ya. Biasanya nih orang-orang nanyanya banyak gitu ya. dan bahkan sensei juga yang mungkin istilahnya kalau kata-kata anak muda sekarang ngebantai kita di depan gitu. Uh, terus semuanya itu juga dianjurkan bahkan mungkin ada beberapa laboratorium yang mewajibkan mahasiswa untuk ikut conference gitu ya untuk uh, apa fun activity-activitiesnya sendiri banyak ya ada acara-acara PPI misalnya kemarin pas saya apa selagi kuliah di sana ada acara namanya Malam Indonesia atau juga ada student launch yang buat mahasiswa-mahasiswa asing dan ya yang yang pasti ada sebenarnya di kampus manapun adalah nomi jadi nomi itu nomi minum, kai uh, kumpul, jadi kumpul untuk minum-minum biasanya bareng-bareng anggota lab gitu, uh, dibiayai ya, ini nggak pasti ya, tapi dibiayai oleh profesor, apa uh, most of the time uh, Ya, itu aja tentang Kyoto University. Dan sekarang saya mau cerita sedikit uh, of the topic, tapi mungkin ya berguna juga buat teman-teman, yaitu tentang kerja di Jepang. Karena uh, mungkin beda dengan Alvin dan de saya sekarang kerja di apa, di Jepang ya. Jadi mungkin saya bisa bahas lebih, ya, sedikit lebih, uh, inilah, lebih banyak tentang kerja di Jepang. Jadi di Jepang itu sendiri, kalau saya boleh kelompokkan, ada tiga jenis perusahaan. Yang pertama, Nikkei, atau perusahaan Jepang. Gai Sike atau perusahaan asing yang ada di Jepang dan startup. Jadi mereka bertiga, aduh, mereka bertiga ini uh, punya karakteristik masing-masing. Misalnya Sike, uh, dia itu memegang banget uh, budaya Jepang gitu ya. Jadi apa istilahnya ya? Uh, kalau teman-teman misalnya tahu ada teman-teman yang kerja di Jepang mungkin mereka bakal bilang perusahaannya begini gitu kayak akaku atau pulangnya malam segala macam nah itu biasanya perusahaan Nike. Jadi uh, apa ya kalau perusahaan gaesike, perusahaan asing misalnya Google, Amazon atau ya perusahaan saya sebenarnya masuknya gaesike juga karena dari Singapura uh, itu waktunya lebih longgar gitu dan misalnya Nikkei ini lebih apa ya lebih strict gitu perusahaannya kayak apa kamu nggak mungkin, mungkin kayak nggak boleh apa namanya ngecek HP selagi jam kerja atau uh, apa lagi ya nggak boleh dengar musik segala macam kalau di guysike biasanya lebih ini lebih apa lebih flexible sedangkan kalau di Nike lebih strict yang lain lagi guysike biasanya tekanan kerjanya jauh jauh lebih tinggi sedangkan di Nike Uh, walaupun ya, strik gitu ya, tapi sebenarnya beban kerjanya uh, lebih rendah. Dan apa namanya, dengan itu juga uh, gajinya sebenarnya, gaji keis bisa 50, bisa 50% puluh persen sampai 100% lebih tinggi daripada Nike. Dan yang lain tuh adalah startup, ya, misalnya PP, Mekari, itu gabungannya ya, si sebenarnya dua-duanya tergantung foundernya. Apakah dia pakai budaya Jepang dalam memanajemen perusahaannya? Tapi gajinya mungkin ya gaji-gaji K, tapi cara kerjanya cara kerja di K, ke, tapi beban kerja, beban kerja gaji-gaji K, ke. Biasanya begitu ya, cuman maksudnya startup itu ya karena dia kan mencoba apa ya breakthrough uh, working culture di Jepang. Jadi mereka bawa-bawa apa namanya? Uh, budaya kerja yang lain, tapi maksudnya masih dengan pengaruh kalau Jepang. Cuman ya pengalaman saya juga kan saya juga pernah kerja di perusahaan Jepang. Uh, apa ya? Mungkin kadang-kadang misalnya -kadang dibilang kayak kerja lama, tapi itu kurang efektif karena lebih ke arah nunggu sampai uh, apa namanya uh, senior kalau belum pulang. Saya saya nggak pulang, padahal saya nggak ngapa-ngapain, paling cuma buka tutup Excel gitu. Kalau di KSIK email satu hari bisa 200 gitu. Jadi ya itu agak beda ya di situ. Terus tentang daftar kerja di Jepang, gimana caranya? Uh, kalau misalnya teman-teman udah kuliah di Jepang nih, teman-teman bisa ikut kayak job fair-job fair gitu. Uh, biasanya banyak, entah itu diselenggarakan oleh kampus, atau diselenggarakan oleh private company, biasanya itu ada di papan pengumuman di kampus masing-masing. Atau teman-teman bisa ikut juga uh, International Career Fair, biasanya ASEAN Career Fair itu yang terbesar ada di Singapura atau ya online kalau sekarang ya, uh, itu biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti apa ya, Toshiba, uh, Mitsubishi, itu biasa cari-cari uh, orang-orang ASEAN di International Career Fair di sini. Terus ya yang I Amin mean, yang udah jelas ya teman-teman bisa ikut uh, apa bukan sosial media juga sih ya, profesional karier uh, media seperti ini Recruit, LinkedIn. Uh, itu juga banyak juga headhunter yang cari-cari uh, orang-orang uh, pekerja-pekerja di sana uh, koneksi of course penting uh, kalau teman-teman udah kerja apa kuliah di Jepang biasanya bisa hubungin senior seniornya juga untuk tanya apakah ada peluang internship atau pekerjaan juga bisa di situ terus yang terakhir career hub atau catering catering biasa apalagi kalau teman-teman misalnya kayak apa ya, software engineer atau computer science itu biasanya mereka punya semacam hubs gitu yang bisa teman-teman apa namanya kontak dan teman-teman datang bisa di Shinjuku Shibuya ini suka banyak dan di situ bisa apa namanya apa berhubungan tukar-tukar informasi dan mereka juga cari-cari mahasiswa -cari yang bisa prospektif buat jadi uh, kerja di tempat mereka untuk kerja yang ini kan biasanya white color ya white color, kalau blue color biasanya uh, lebih ke LPK-LPK ada yang dari pemerintah Chemnaker, dan ada juga dari swasta keuntungan dan kelebi kelebihan dan kekurangan masing-masing mungkin yang pemerintah uh, kelebihannya ada beberapa yang bisa gratis, gitu ya, kalau teman-teman lulus tes. Uh, sedangkan swasta, pasti bayar. sekitar ya, bayar tergantung uh, mereka mau minta berapa, gitu. Tapi kelebihannya, yang swasta, uh, mereka persiapannya paling cuma belajar bahasa. Sedangkan kalau dari pemerintah, uh, mereka mau wajar, gitu swasta ini teman-teman harus hati-hati juga kalau mau kerja di Jepang buat LPK swasta harus lihat juga track record-nya kadang-kadang banyak juga LPK-LPK yang memberangkatkan orang-orang uh, ke Jepang, tapi di Jepangnya nggak diperhatikan gitu loh, mereka nggak diurus, bayangkan aja orang-orang yang baru tahu bahasa Jepang yang sehari-hari bahkan mungkin kurang gitu ya, sampai ke Jepang tapi mereka nggak di apa ya, PIC-kan gitu loh, jadi nggak ada yang Uh, ngurusin mereka ya. Itu kan agak susah ya, saya mau mana mau apa gitu. Mereka masih belum tahu. Jadi hati-hati juga mungkin teman-teman boleh tanya-tanya uh, reviewnya juga dari LPK kalau teman-teman tertarik di bagian ini. Sekarang juga Jepang sedang membuka visa baru, nama namanya Kutegino, untuk keahlian-keahlian uh, khusus, misalnya di bagian uh, pangan atau di bagian peternakan dan lain sebagainya. Itu juga bisa dicari tahu sendiri. Ya, tapi ya, kurang lebih begitu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Eh, kalau mungkin habis ini, ya, kalau ada pertanyaan yang mau ditujukan sama saya, mungkin ya, bisa dilihat alamat emailnya di sini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, okay, thank you Mas Brian atas penyampaian materinya. Oke, okay, um, kali ini kita akan buka sesi tanya-jawab gitu ya buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan Um, di sini ada fitur hand, gitu ya. Bisa langsung bertanya, tapi kalau misalnya malu-malu aja, kalau bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama adalah tadi kan, bagaimana caranya mencari profesor udah di skill tuh sama Mas Aat gitu ya? Mungkin kali ini kadang um, nggak sih, Mas? Ini pertanyaan mungkin buat semua orang ya, tips trik supaya kita bisa meyakinkan para profesor supaya riset kita diterima dan ya otomatis nanti LOE juga menyusul seperti itu ada nggak tips trik meyakinkan ini apa namanya profesor mungkin siapa dulu yang mau menjawab Mas Alvin mungkin hmm. iya tips and trick ya ya kebetulan sebetulnya sih apa namanya jurusan saya itu agak beda ya karena apply-nya sebetulnya nggak nggak kontak sensei dulu cuman mungkin kalau dari teman-teman yang lain ngobrol-ngobrol mungkin nanti juga siapa tahu ada kesempatan atau saat yang bisa cerita biasanya sih apa ya namanya paling gampang itu kalau misalnya mungkin ada di sini yang dosen mungkin kan pasti pernah ikut conference nah itu biasanya karena kalau ikut konvens misalnya ada dari sen apa profesor di Jepang berarti kan sebetulnya itu masih ada di satu rumpun ilmu yang sama ya nah kalau misalnya di satu rumpun ilmu yang sama itu biasanya lebih suka apa profesornya jadi mereka apa ya namanya interestnya tuh harus sama gitu sama topik research mereka nah topik mereka tuh memang udah spesifik ya sangat sangat spesifik biasanya meskipun Um, mungkin kita bilangnya apa namanya misalnya ilmu kesehatan tapi ilmu kesehatan apa ilmu kesehatan yang lebih misalnya ke apa lingkungankah atau mungkin ilmu kesehatan yang lebih ke manusianya nah itu beda itu profesornya ada itu biasanya dicarinya itu adalah melihat paper-paper si sensinya atau profesornya itu bisa lihat di website masing-masing Uh, kampusnya dan nanti disitu kan ada paper, ya nanti yang dari sensenya bikin. Nah, itu yang dicek, jadi apakah sesuai atau tidak biasanya itu sih yang pertama. Yang kedua, ya mungkin tinggal bikin apa riset proposal seefektif mungkin karena kan kalau misalnya belum pernah ketemu atau misalnya malu, malu email, jadi mungkin lebih baik uh, disiapkan aja secara sederhana, mungkin mau tentang apa kenalan diri sedikit terus ini apa namanya saya tertarik untuk meriset sesuatu nanti biasanya sih nanti kalau misalnya mau tertarik nanti dikontak langsung sama profesornya dan tuh suka apa namanya nanti ada komunikasi di situlah terus itu. tapi memang yang paling pertama tuh biasanya kalau memang ada kenalan dari dosen kita mungkin kalau yang mahasiswa baru lulus mungkin dosen ada dosen di fakultasnya yang apa ya lulusan Jepang biasanya atau punya punya join research sama uh, profesor di Jepang nah itu nanti bisa dari sana kenalan biasanya sih gitu sih kenalan tambahan dari yang lain di dipersilakan Oke Mas saat mungkin ada tambahan Ya Mas um, yang disampaikan Mas Alvin tadi benar banget kalau ada researcher kolaborator ya dari kampus Indonesia ke kampus Jepang itu salah satunya uh, kebetulan ke saya saya menghubungi dosen dulu dan sempat beberapa kali enggak dibalas oleh uh, dua dosen yang sudah saya hubungi dari kampus di Jepang uh, tapi yang berikutnya yang dosen ketiga ini hubungnya paralel eh sorry enggak berbarengan ya tapi nunggu beberapa waktu satu atau dua minggu baru kita muntuk lagi karena kalau ngubungin berbarengan dan sesama uh, riset interest mirip, itu kadangkala -kadang mereka itu punya koneksi dan bisa, bisa bahaya di kita malah. Kalau ngubunginnya barengan kayak gitu. Jadi satu-satu. Kemudian uh, yang mau saya sampaikan, cari dosen yang ada, cari sensei yang kalau bisa ada project di Indonesia. <laughs> itu penting banget. Kenapa? Karena itu akan membantu proyeknya si sensei. Gimana cara ngasih ta nyari tahunya? Cari riset-riset dia yang... Uh, case tadinya Indonesia, atau spesifik case tadi, salah satu kota di Indonesia itu dari situ. Yang kedua, itu kita menyampaikan apa kebutuhan kita kepada CNC, itu prospektif profesor yang kita hubungi, dan apa ekspektasi kita? Maksudnya begini: uh, mendaftar S2 atau S3 uh, itu berbeda jauh, kalau kita mendaftar kerja, uh, bedanya tuh gini. Kalau kita mendaftar kerja, kita itu menawarkan apa kompetensi kita yang kita punya ya terhadap kekosongan di perusahaan itu, kata kuncinya kekosongan. Tapi kalau mendaftar S2, kekosongan itu ada di kita, bukan di kampus gitu. Tapi kita mau menargetkan dan kita sudah punya fondasi, gitu. Maksudnya, fondasi ini knowledge sama uh, uh, Pak S1. Kemampuan lain, kemudian pengalaman, kalau ada pengalaman kerja, ya gitu. Tapi kita mau menargetkan ekspektasi kita sampai mana, kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke profesor juga. Dan yang tiga terakhir, itu uh, sampaikan juga research plan. Jadi, kita bukan menahan yang menghubungin profesornya, tapi kita menyampaikan bahwa research, in, research dia sama research kita itu in line, dan, kam, dan saya punya uh, apa namanya uh, pros, uh, proposal tentang begini, gitu dan dilampirkan, disertai transkrip sama CV. Ini tiga hal yang saya sampaikan ke profesor waktu itu. Dan yang saya sampaikan tadi satu, kedua itu saya nggak ada balasan, yang ketiga ada balasan, tapi kebetulan beliau mau retire. Dan yang ketiga mau retire ini saya minta rekomendasi dia siap ada siapa saya menghubungi kayak gitu. Dan beliau mengasih saya langsung na, tiga nama kayak gitu. Dan tiga nama ini saya hubungi satu-satu pada yang duanya itu mau retire juga dan yang terakhir ini yang saya hubungi beliau kebetulan ada project di Indonesia dan yang ada di masa saya dan jadi sense saya sampai sekarang kayak gitu. Jadi itu mungkin pembelajaran dari pengalaman saya. Gitu, Mas. Oke, okay, thank you Mas Aat. Mas Brian ada tambahan mungkin? Hmm, kurang lebih sama sih masih cuman ya saya yang saya bilang sih ya do your home ya apa namanya hubungin uh, juga kayak tadi saya jelaskan di presentasi saya hubungin juga uh, sis, mahasiswa yang lagi sama Sensei itu dan juga alumni untuk cari tahu juga gimana sih uh, dan apa uh, research interest si Sensei itu sekarang jadi bayangin kalau misalkan si Sensei ini dia lagi riset tentang A dan kemudian dia tertarik untuk manjat riset ke yang B gitu tapi kamu udah tahu itu sebelumnya ya kan sebenarnya kamu lebih bisa hook gitu loh untuk ke kesensi itu supaya uh, dapat gitu loh untuk uh, apa namanya untuk bisa apa dibalas lah paling enggak sama sensei itu dan ya, ajak juga untuk diskusi gitu karena baik lagi mau dia mahasiswa mau dia saya profesor gitu ya mereka sama-sama manusia jadi jangan takut untuk uh, email ke mereka Indian itu aja sih oke okay, thank you mas Brian Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan um, juga dari Inayatul ya Bagaimana menjadi subscriber milis informasi-informasi terkait uh, S3? Mungkin bisa ditambahin S2 juga. gitu. Mungkin siapa yang mau menjawab? Mas Aat mungkin? Iya, Mas. Subscriber milis itu gimana sih caranya jadi subscribernya? Um, tadi ada beberapa hal ya yang salah uh, apa namanya salah satunya itu aku gak tau mailing list S2 sama S3 kan ya mm -hmm. uh, kalau tadi beasiswa yang S2 sama S3 itu saya jadi mailing list dari suatu uh, platform atau software di yang saya pakai di riset saya gitu. jadi uh, apa namanya ada komunitas-komunitas yang memang menyediakan diskusi-diskusi terkait riset itu yang memakai software itu. Nah itu saya pakai itu, gitu. Dan itu jangan-jangan terpaku dengan dari situ saja ya. Ada berbagai macam uh, asosiasi, kemudian uh, apa lagi ya, banyak komunitas juga banyak hal-hal uh, semacam ini yang di, yang ada di yang ada di dunia yang maksudnya disediakan di, ada di Google itu uh, menyediakan grup-grup atau subscribe subscribe semacam ini jadi ya gampang aja cari aja riset kita di mana kita bisa uh, naruh sub, apa namanya jadi jadi jadi membernya kayak gitu yang free ya terutama kayak gitu itu sih oke okay. thank you mas saat mas Brian mungkin ada tambahan mungkin ini deh pertanyaannya mungkin lebih gimana sih kita bisa connect gitu ya dengan komunitas-komunitas yang Um, apa namanya berjuang juga gitu atau menyediakan informasi kayak misalnya saya ikut game apa ya Genshin impact itu kan biasanya ada komunitasnya tuh gimana caranya uh, ningkatin misalnya performance untuk satu hero ini kayak gitu itu mungkin Mas Brian mungkin ada tambahan hmm, komunitas ya Hmm, saya agak kurang tahu sih, cuman tadi alat kayak udah jelasin panjang lebar sih dengan cara dia gitu. E, kalau di Jepang juga tadi kan ada juga yang apa namanya dari Jaso ya kok nggak salah ya, bakal kirim juga tentang basis beasiswa di Jepang gitu the willingness mungkin itu bisa juga gitu dan ya banyak hal lain juga sih terutama kan kayak gitu kayak yang udah agak menjurus gitu mereka punya software-software khusus misalnya kalau saya pribadi eh, kalau di pengalaman saya kemarin eh, biasanya ada software yang yang apa namanya seorang energy planner pakai itu namanya grams ya bisa dicari juga di situ uh, jadi intinya semakin menjurus uh, keilmuannya biasanya semakin terspesialisasi juga kelompoknya itu bisa dicari di banyak tempat, entah itu di LinkedIn atau di Facebook juga kadang-kadang ada gitu. Ah, Facebook biasanya ada, tapi grupnya udah mati ya. <laughs> Jadi ya bisa dicari-cari di situ aja sih sebenarnya. Ya, itu aja kalau saya. Oke, okay. Mas Alvin mungkin ada tambahan? Hmm, mungkin apa ya, sebetulnya kalau misalnya tinggal di kota-kota besar di Jakarta Surabaya itu, kadang-kadang mereka suka ada event diselenggarain dari kedutaan besar Jepang jadi untuk kuliah di Jepang waktu itu juga rasanya pernah ada di UI sama ITB jadi banyak apa namanya beberapa kayak apa ya kayak relation dari kampus-kampus di Jepang itu datang ke kampus atau datang ke beberapa kota misalnya di Indonesia itu untuk apa sih namanya ya itu apa namanya pameran gitu ya pameran education nah itu bisa follow apa kedutaan Jepang tuh di Facebook lumayan aktif atau Instagram nah itu disitu juga nanti banyak apa namanya ya misalnya beasiswa Max nah paling utama nanti itu kapan dibukanya nah itu disitu paling update lah itu pokoknya karena itu langsung dipegang sama kedubes jadi uh, follow aja kalau misalnya memang tertarik ke Jepang, uh, follow ke, apa, kedutaan besar Jepang Indonesia itu sih. Jadi nanti banyakin poin uh, macam-macam lah di sana termasuk salah satunya beasiswa gitu. Oke, okay. thank you Mas Alvin. Oke, okay. um, oke okay. ini ada pertanyaan lagi dari. Mas Givari, mungkin Mas Givari mau ngomong langsung? Oke, okay, kalau enggak. Oke, okay, saya bacakan saja. Yang pertama adalah, possible nggak ya bidang research interest itu beda sama dengan S1, tapi kurang lebih sebidang sama pekerjaan saat ini? Oke, okay, mungkin bisa dijawab Mas Brian. Uh, possible banget. Ini kasus saya sebenarnya. Saya kuliah fisika, tapi kemudian lanjutnya ke energi science, kan? Karena waktu itu saya sedang kerja di apa, di Jepang juga sih, tentang kita lagi bangun hydropower plan juga di daerah Kyushu dulu. Jadi, ya, intinya bagaimana kita membawa, maksudnya apa ya, ini research-nya si, si profesor, ini research apa? Uh, ini research kita yang dulu. Gimana kita hubungin dari sini ke sana itu ya itu teknik kita lah ya untuk uh, untuk membawa entah itu dari minat kita kita baca-baca paper atau kita baca-baca apa namanya riset research, research atau dari pekerjaan kita itu juga bisa disambung-sambungin itu kesan intinya gimana kita membawa diri aja sih ke situ uh, ini mau langsung dijawab semua atau satu-satu nggak -satu? um, usah mas yang tadi aja yang okay. possible okay. nggak ya aja oke okay. okay. uh, menjawab mas Givari atau ada feedback Oke, kalau enggak langsung ke pertanyaan kedua, ada nggak tips trik wawancara beasiswa? Mungkin ke Mas Aat. Tips trik wawancara beasiswa, gitu enggak ada, Mas? <laughs> <laughs> Gimana lah um, ini? Saya pengalaman saya ya, buat, ya, boleh, uh, boleh. buat uh, apa namanya waktu S2 itu di wawancara. Uh, Pertanyaannya itu ter, lebih banyak terkait riset itu disiapkan dan kita dalami betul-betul dalami kenapa kenapa begitu kenapa begini yaitu urgensinya apa melakukan riset itu ekspektasi dari riset itu apa outputnya kayak gimana kayak gitu itu kita harus siap. Yang kedua setelah riset itu mereka menanyakan um, ekspektasi kita setelah lulus kita mau ngapain itu dan apa yang kamu harapkan saat kamu, uh, uh, dari S2 ini. Gitu. Eh, yang tadi saya juga singgung juga itu satu ancara ditanyain. Yang ketiga itu terkait dengan CV kita, jadi mereka akan menanyakan pengalaman dan kemampuan kita. gitu Kalau tadi Mas Alvin juga nyinggung ada GRE sama IELTS. kayak gitu, dan GRE memang nggak terlalu dipertimbangkan di sini ya. gitu Tapi eh, kalau kita bisa menjual kemampuan-kemampuan kita seperti itu, maksudnya bahasa Inggris kita dan ada pengalaman kerja mungkin gitu meskipun nggak wajib itu akan hal menarik lagi terlebih kalau kita punya publikasi gitu ya terutama untuk yang sudah dari sebelumnya kerja di akademia karir atau memang dari S1 mau lanjut S2 atau S2 langsung lanjut S3 maksudnya S2 di Indonesia ya. gitu itu yang ditanyakan tiga hal itu sisanya hanya pertanyaan-pertanyaan uh, ya saya bilang ya nggak terlalu nggak terlalu signifikan menurutku cuman ya wawancara kurang lebih 45 menit. Itu sih dari trip dan trik beasiswa Wawancara ya. Lainnya saya kurang tahu deh. <tell> Oke, okay, intinya pahami uh, ini ya, proposalnya, lalu juga tahu goalsnya setelah kuliah nanti ngapain gitu. Jadi memahami diri sendiri saat ini dan juga future-nya. Thank them, you, Mas. sedikit mungkin, Mas. Uh, jadi, saya terdaftar daftar di uh, Amerika itu sampai tahap wawancara dan ini yang ngasih beasiswa itu dari salah satu lembaga private gitu. Um, pelajari juga saat wawancara itu sebelum wawancara itu apa kontribusi pada negara dan pada <guruh> pemberi beasiswa. Mereka oh, akan ya. menanyakan hal itu. <guruh> nah, iya gitu aja sih. Ini okay. sama kayak cari kerja ya cari ini apa namanya uh, identitas di pemberi beasiswa juga ya kira-kira ini seperti apa gitu ya hmm. Oke okay. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mungkin Mas Givari sebelum ada uh, Jawaban Ada feedback Mas Birian untuk rekomendasi Boleh tahu dari siapa Oke okay. Mas Brian mungkin bisa dijawab Untuk rekomendasi Boleh tahu dari siapa ya Ini rekomendasi apa ya Oh iya, iya, uh, ya tetap aja sih. Saya ambil dari uh, apa namanya, uh, profesor saya dari S1 dulu, um, dan satu lagi ya, profesional juga, maksudnya uh, yang dari profesional, maksudnya dari dari profesi waktu itu. Saya dapat uh, rekomendasi juga dari apa namanya, uh, Sacho. Sacho, um, presiden dari perusahaan saya dulu, jadi ya uh, udah agak kuat lah atau mungkin kalau dari Indonesia juga mungkin bisa minta juga ke manajernya atau ke siapa karena uh, ya maksudnya yang satu dia udah jelas profesor jadi uh, sisi akademis kita dilihat maksudnya biarpun tipe riset apa tujuan risetnya beda tapi culture riset dari semua mata kuliah kan kurang lebih sama jadi itu bakal mendukung di bahwa kita bisa gitu untuk melakukan riset. Sedangkan di satu lagi kan di, dari sisi mungkin pekerjaan kita bakal menopang ke apa namanya ke tujuan riset S2, dia bakal masih tahu tentang kayak, oh pengetahuan dia tentang apa minat kita itu uh, cukup mumpuni gitu untuk masuk ke dalam uh, apa namanya ke dalam uh, kampus yang uh, mas tuju gitu misalnya gitu aja sih sebenarnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you Mas Brian. Mungkin pertanyaan yang ketiga, ini untuk Mas Alvin. Ada nggak uh, experience atau pengalaman yang buruk ketika kuliah di Jepang? Um, atau mungkin in general English course-nya bagus kah? Atau lebih baik full Japan course aja? Mungkin lebih ke persiapan bahasanya apa? Dan juga bad experience apa yang pernah dialami selama kuliah di Jepang? Oke, okay, bad experience ya. Yeah. <laughs> uh, mungkin saya mungkin ngomongin bahasa dulu, kali ya. Mungkin karena uh, ya, tahu ya, kemarin Jepang kan bukan uh, apa namanya ya, bukan Inggris speaking country ya, pasti berbedalah sama uh, seperti yang di Eropa. Cuman memang, kalau misalnya senseinya itu hampir semua sih pasti bisa bahasa Inggris ya. Ada sih beberapa yang uh, mungkin agak sedikit kurang dalam komunikasi berbicara, tapi kalau misalnya udah dalam tahap tulisan atau misalnya dalam bikin paper bikin tulisan itu bisa dibilang orang Indonesia itu bug sekali sekali ya, karena kita itu nulis itu sangat sangat jelek meskipun kita mungkin ngomong bahasa Inggrisnya just, just, just tapi ketika udah nulis itu pasti mereka tuh pasti lebih bagus seperti itu jadi apa ya karena kata-kata e, kan profesor di Jepang itu targetnya udah internasional ya jadi mereka pun kalau bikin paper itu nggak dalam bahasa Jepang ada sih cuman apa ya bukan itu target mereka mungkin kalau di Indonesia yang akademiknya tuhan saya juga uh, apa namanya baru join nih ke dunia akademisi itu mungkin masih targetnya level-level SINTA gitu ya sintar dua mungkin bisa dianggap Boleh lah pakai bahasa Indonesia tapi kalau di mereka mereka itu kejarnya itu udah yang apa uh, jurnal bukan di Jepang aja tapi di luar Jepang jadi itu salah satu keuntungan mereka punya uh, mahasiswa, student S2, S3 dari asing karena bisa apa ya dengan membantu mereka gitu loh, untuk uh, menulis paper di dalam bahasa Inggris. Nah itu uh, apa ya namanya? Itu sih mungkin ya kesulitan paling paling terlihat sih sebetulnya sehari-hari ya kan uh, nanti juga belajarlah, lah pasti di sana pasti ngerti sedikit sedikit bahasa Jepang, tahulah kalau misalnya mau kemana mau kemana atau map sih sebenarnya beres ya nah tapi apa namanya e, kalau misalnya overall sih sebenarnya hidup di sana sih aman ya Maksudnya mungkin karena takut di luar e, negeri di Indonesia malah saya ketika saya balik sini malah saya merasa gak aman di negara sendiri gitu karena sebenarnya bisa hilang gitu ya kalau di sana mau ketiduran ke apa itu apa, tas di kereta itu gak bakalan hilang itu pasti tinggal tanya aja ke apa security yang bagian keretanya itu pasti nanti ada dia, ya. jadi nggak bakal ada maling lah di sana kayak gitu. Jadi ya, ya gitu sih, paling uh, bed experience ya, paling mungkin agak susah berbau sama orang Jepang. Mungkin kalau misalnya labnya tadi, ya misalnya banyak orang Jepangnya, mungkin agak kesulitan komunikasi sama mereka. Tapi kalau sama internasional biasanya kita lebih akrab, di ada pertanyaan lagi boleh? Oke, okay, uh, mungkin Mas Saat mau <laughs> bercerita terkait pengalaman buruk yang selama kuliah di Jepang gitu. Tadi kan diceritain ini ya uh, bagus-bagusnya gitu, mungkin hmm. ya mungkin ada pahit-pahitnya dikit. <laughs> <laughs> um, apa ya? Ini nggak terkait sama terkait sama kuliah ya? Um, apa ya? Saya enggak merasakan itu atau nggak enggak enggak enggak ini ya. Enggak peka sama hal, hal buruknya. Semua sih yang saya rasain ya dinikmati sih kalau kalau kalau kata saya. So culture. <laughs> sokal um, atau makanan gitu. Ini bukan pengalaman buruk tapi unik ya karena kan uh, language barrier ya. Jadi kadang kadang mau beli garam dapatnya gula atau sebaliknya. Oh. Karena nggak tahu barang kayak gitu, terus uh, nanya nanya nanya sesuatu ya susah, nanya alamat kayak gitu kan, harus eh, gimana gitu. Pernah nyasar di di stasiun Shinjuku kayak gitu gitulah. <laughs> Shinjuku itu stasiun terbesar di Jepang ya. Uh, jadi ya uh, apa namanya bukan bukan terkait langsung sama sama perkuliahan uh, atau apa ya kalau kalau um, dosen di sini itu kalau komen soalnya enggak to the point maksudnya kadangkala itu orang Jepang itu punya dua muka karena uh, dua mukanya itu positif ya nanti ini direkam maaf-maaf <laughs> kalau ada salah kata ya um, dan koreksinya juga maksudnya kadangkala penyampaiannya itu sangat sangat sopan tidak straight forward kepada topik yang mau mau dibahas ya gitu ibaratnya kalau kita menyampaikan hasil progres kita, hmm, kamu sudah sudah melakukan dengan cukup baik dan sudah berusaha keras kayak gitu ya. Tapi maksudnya dia itu mau bilang ya ini kurang baik kayak gitu loh. Tapi bukan forward kayak gitu gitu. Dan uh, itu di, dialami oleh oleh sebagian ya, karena kebetulan sensei saya itu lulusan dari US dan dia sangat sangat apa namanya. Enggak semacam itu, dia kalau bilang ya bilang aja, kalau salah ya salah. Kayak gitu Cuman ya, kita, saya enggak pernah merasakan uh, dimarahin yang parah, kayak gitu. Tapi ya tegas, kayak gitu. Kalau lain-lainnya, eh uh, kuliah, Alhamdulillah saya temenan sama-sama orang orang Jepang juga, dan banyak jalan bareng, kayak gitu. Dan uh, welcome banget malah, kayak gitu, teman teman-teman selama S2. iya COVID aja sih, enggak bisa ngumpul sama teman-teman. <laughs> itu pengalaman buruknya. <laughs> Itu, mas. tapi situasi sekarang di Jepang gimana mas after covid masih ada restriction gitu atau gimana? Per Juli ini kan juga travel kan akan dibuka, per Juni sorry ya, udah dibuka yang yang ini. artinya maksudku perlahan semakin baik dan saat ini juga saya sudah melakukan. jadi ada set meeting yang tadi Mas Brian sampaikan ya per minggu itu ada itu sudah dilakukan secara hybrid dan di encourage untuk datang langsung dan sebagian besar hampir 90% mahasiswa sudah datang ke kampus dan uh, hampir normal tapi ya masih terbatas karena ada beberapa kafeteria yang tidak tidak menjual dan tidak membuka semua ininya gerainya kayak gitu, food court-nya kayak gitu, ya semacam itu sih. Oke, okay, thank you Mas Aat atas sharing pengalamannya. Mungkin Mas Brian ada Tambahan pengalaman mungkin, pengalaman unik, ya. Yeah. Hey, bad experience, ya. tapi bukan saya sih. Teman baik saya ini apa ya? Makanya, salah satu hal pentingnya untuk teman-teman cari uh, apa alumni atau, atau student yang sedang bekerja di bawah sensei ini. Jadi, ada teman saya yang kerjanya emang di bagian agak cek chemical, chemical gitu, dan sensei-nya lagi abis. Mungkin ya, untuk dapat apa namanya dapat penghargaan atau misalnya dapat riset-riset yang bagus gitu nah dia itu jadi apa ya enggak tahu entah itu perbedaan culture atau gimana tapi yang saya tahu semua mahasiswa itu struggle gitu loh jadi dia merasa dirinya diperbudak gitu oleh itu itu ngerjain riset yang bukan risetnya dia ngerjain apa namanya uh, lab yang bukan itu uh, interestnya dia jadi Wah, tapi itu agak ekstrem sih. kasusnya. dia, dia masuk kampus jam 10, pulang jam 11 malam gitu. Gitulah, jadi ya, makanya itu agak... itu penting juga. Tapi ini Kyoto University juga, bahkan gitu. Dan maksudnya ini enggak general ya, maksudnya mayoritas malah baik gitu. Tapi ya, ada satu dua sensei juga, ya sebenarnya agak-agak... Uh, ini apa namanya, agak-agak keras gitu dalam riset. Jadi, ya, teman-teman, kalau bisa ya. Cari-cari tahu juga ketika pengen daftar, apakah si Sensei ini, maksudnya, ya, culture di dilapinya bagaimana. Terus, kalau tentang bahasa, jujur aja, Inggrisnya uh, orang Jepang enggak seperti Inggris yang teman-teman lihat di film-film. Mungkin lebih ya, kalau ini, kalau orang-orang bilangnya mungkin kayak Inggris, kataka, ego, katakana gitu loh, jadi, uh, apa ya, Let's uh, let's go to movies gitu. Jadi ada ada terusan-terusannya gitu. Jadi mungkin agak aneh di awal-awal dan mereka agak susah juga. Uh, enggak semua orang sih. Cuman ya mayoritas orang-orang Jepang agak susah kalau misalnya pembantu pembantu cepat. Jadi ya aksennya kerasa sekali, tapi itu jauh-jauh-jauh 100% lebih bagus daripada teman-teman ngambil full Japanese course. Karena kalau Japanese course, walaupun teman-teman udah N 2 N 1 itu pun masih kesulitan. Kenapa? Karena teman-teman orang-orang Jepang yang udah native aja juga kesulitan ngambil course gitu. Karena bahasa Jepangnya bahasa Jepang yang udah apa ya menjurus gitu. Apalagi kita yang bukan native. Jadi tapi bukan berarti jangan dicoba gitu. Uh, coba aja rasain sendiri, <laughs> ya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, okay, thank you, Mas uh, Brian, atas sharingnya. <laughs> Jepang list. Oke, okay. buat teman-teman, uh, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu 3 menit, gitu ya? Oke, okay, ini pertanyaan terakhir, mungkin dari uh, Mas Rio. Oke, okay. selamat malam, izin bertanya. Oke, diizinkan. Motivasi awal belajar bahasa Jepang apa sih dan kenapa memilih Jepang? Seperti itu. Oke. Mungkin siapa ya? Mau jawab Mas Aat mungkin? Iya, Mas. Uh... Oke, mungkin motivasi uh, apa sih uh, belajar bahasa Jepang dan kenapa memilih Jepang sebagai tujuan ya, kuliah? Seperti itu. Hmm. Um, Jepang sebagai tujuan kuliah karena tertarik sama uh, budayanya dan uh, lebih ke bagaimana mereka kayak apa ya sikap kedisiplinannya kayak gitu, loh, kebersihannya awal mulanya itu semenjak SMA. Terus um, atau... kenapa mas? Wibu juga atau gimana? <laughs> oh enggak nggak nggak nggak sampai sih tapi saya punya banyak anime sih. Okay. Bigger, ya. Um, tapi nggak nggak sampai enggak nggak nggak dari SMA saya nggak nggak melihat yang begitu apa namanya anime-anime begitu. Tapi lebih ke kebudayaannya. Melihat uh, Sakura kayak gitu. Kayak menarik ya kayak di situ saat SMA. Menjadi-jadi ketika saya kuliah ketemu dengan teman-teman yang memang um, suka dengan Jepang dari konteks keilmuan uh, budaya juga bukan anime lagi waktu itu. Itu jadi Uh, apa namanya lebih minat lagi ke sana termotivasi lagi saat ada dosen ada ada dosen yang baru pulang ke Jepang saya temuin baru pulang ke Jepang baru pulang dari baru lulus dari Tohoku University dia dosen kami di IPB uh, baru pulang satu minggu dia masuk masuk masuk uh, kampus saya datengin Pak saya mau ke Jepang saya bilang gitu <laughs> diketawain satu, satu ruang satu ruang dosen uh, tapi uh, saya komitmen saya mau mau ke Jepang itu saya minta rekomendasi saya minta itu dosen yang ngasih saya rekomendasi dan saya minta apa namanya nasihat nasihat-nasihat sama beliau sampai sekarang komunikasi dengan baik dan uh, apa namanya saya membuktikan bahwa komitmen saya benar dan sampai sekarang alhamdulillah gitu, dimudahkan lah itu um, ya itu dia apa namanya ngebentuk ngebentuk hmm, circle yang atau bestie yang sama-sama suka Jepang ya. <gitu> itu jadi memotivasi kita. Kalau belajar bahasa Jepang apa ya? Ya biar tahu anime kali ya. <gitu> karena di sini exposure exposure anime sangat-sangat kenceng jadi ya. <gitu> jadi ya apa namanya? belajar bahasa Jepang juga dan juga di sini itu target saya pengen juga ngerasain kerja kayak Mas Pian di perusahaan-perusahaan Jepang karena kan apa namanya? pakainya bahasa Jepang yang di Sehari-harinya kayak gitu sih. Oke, okay, thank you. Mas, saat mungkin Mas Alvin ada tambahan apa sih tadi? Bahasa Jepang, oh, kalau misalnya milihnya Jepang tuh simple ya. Tadi kan saya udah cerita, kalau saya masuknya itu bagian coastal ya. Coastal itu kan bagian pantai. Jadi memang kalau misalnya Jepang itu kan tahu kita ya, kalau aktif tsunami gempa itu kan kalau ada gempa ada tsunami tsunami itu di sana apa ya sangat advance ya bahkan bisa dibilang korban accident kalau ada tsunami itu minimalis sekali karena mereka apa ya sistemnya itu sangat bagus dan saya pengen belajar kok bisa ya kayak gini sedangkan di Indonesia itu sebetulnya potensinya sama tapi kita nggak ada where nah itulah masalahnya jadi itu yang pertama sih karena memang dari masalah segi keilmuan memang sangat sangat cocok dan apa ya mereka sangat advance lagi itu jadi itu yang pertama yang terus kalau misalnya belajar bahasa Jepang sebenarnya sih buat survive aja ya karena apa sih namanya di sana nggak mungkin nggak nggak, nggak belajar nggak nggak nggak ngerti gitu lo minimal Uh, kalau misalnya ngomong atau nanya di mana atau naik apa gitu atau introduction gitu kan itu kan pasti harus bisa bahasa Jepang gitu jadi ya apa namanya mau nggak mau sih itu sebetulnya harus dipelajari gitu karena kan minimal percakapan sederhana lah karena kan kita juga tinggal di negara mereka yang masa kita nggak ngerti sih gitu jadi dan juga ada apa lesan gratis juga dari kampus. Uh, belajar bahasa Jepang kalau di sini lesan harganya bisa berjuta-juta satu semester di sana gratis jadi udah tinggal ikut aja bahkan diajarnya sama native langsung gitu mungkin kalau di sini sama orang Indonesia yang uh, apa namanya kuliah sastra Jepang tapi kan kalau di sana yang ngajarin langsung sama native jadi secara nggak langsung tuh lebih cepat kita nampetnya itu sih itu sih paling. Oke, okay, thank you Mas Alvin atas jawabannya. Ini Mas Brian nulis di kolom komentar uh, kalau bahasa Jepang sebenarnya nggak menguasain, cuman Mas Brian di kerjaannya ada bahasa Inggris plus ada translaternya. Terus lebih baik menguasai bahasa Inggris, bahasa Jepangnya bisa ditambah sama Jepang. Oke, okay, mungkin kesimpulannya adalah teman-teman kalau misalnya uh, tertarik di Jepang untuk berkuliah atau bekerja gitu ya, yang kalau misalnya dua-duanya antara bahasa Inggris dan juga bahasa Jepangnya belum um, bagus dua-duanya, kalau dari kesimpulan tiga materi tadi adalah lebih baik dibagusin di bahasa Inggrisnya, karena mungkin kita udah punya basic ya di bahasa Inggris gitu, nanti kalau di Jepangnya untuk kebutuhan survive aja, kayak misalnya mau beli garam di Indomaret, Indomaret di supermarketnya sana, kayak gitu, dan lain-lain. Itu aja, terima kasih teman-teman yang udah join di belajar. Uh, udah habis, mohon maaf Pak, uh, waktunya udah jam 9, jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa follow up langsung ke Mas Ripto dari Belajar Berbagi atau langsung kontak langsung aja ke tiga pemateri kita, Mas Alvin, Mas Berian, dan juga Mas Aat. Seperti itu. Jadi nanti semoga hari ini tips-tipsnya cukup implementatif ya, teman-teman. Gimana sih kira-kira langkah awal saya dan kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya ingin berkuliah atau bekerja di Jepang seperti itu uh, itu saja dari saya karena kita tadi uh, dimulai memulai acara ini dengan berdoa Mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing semoga apa yang kita usahakan hari ini uh, dapat bermanfaat bagi teman-teman dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita berdoa dipersilakan oke terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini bagi teman-teman yang ingin minta sertifikat bisa langsung menghubungi panitia ke Mas Ripto di belajar berbagi ID seperti itu dan untuk presensinya langsung aja ke apa namanya ke Mas Ripto ya Bu ya sekalian apa namanya kalau mau minta sertifikat seperti itu ini ada tambahan dari Mas Alvin, kalau misalnya mau pertanyaan, ada di sini dan lain-lain. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum saya tutup, gitu ya. Sebenarnya, eh, uh, kelupaan sebelum <laughs> sebelum berdoa ini, ya. Uh, closing statement dari ketiga pemateri. Mungkin singkat aja, satu menit, uh, Mas Aat. Iya Mas, uh, sebenarnya tadi udah disinggung juga di presentasi ya kayak gitu. Karena hal-hal kecil itu penting banget untuk kita dan di Kalau kata Bapak saya itu uh, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Jadi paksain pelan-pelan nanti jadi terbiasa, jadi baru luar biasa. Gitu. Makasih Mas. Thank you Mas Alvin. Uh, iya. Jadi apa namanya kalau memang uh, sangat minat untuk lanjut kuliah di Luar Negeri Uh, ya, usaha tadi juga, dan cari info sebanyak-banyaknya. Ya, itu sih yang penting. Jadi, jangan takut berkomunikasi, tanya sama siapapun, itu yang email atau mungkin nggak kenal juga. Di linkin juga ditanya, jadi nggak apa-apa. Jadi, diusahakan sebanyak-banyaknya, nanti masih bisa dapat jalannya. Oke, okay, thank you, Mas Alvin, Mas Brian closing statement ya sudah diwakilkan ya tadi sama Mas Al dan Mas Alvin <laughs> ya intinya yang nggak ada yang nggak mungkin kalau mau kuliah di Jepang atau kerja di Jepang kalau ada usahanya pasti dimudahkan jalannya ya itu aja ya. terima kasih oke okay, thank you uh, untuk ketiga pemateri yang memberikan insight malam hari ini gitu ya buat teman-teman semoga apa yang diberikan pemateri tadi bisa diimplementasikan dan teman-teman bisa meraih mimpinya untuk menembus top universitas di Jepang, seperti itu oke, sekian acara hari ini acara malam ini, terima kasih buat teman-teman atas rasa apa ya, rasa e, luar biasa energinya pada malam hari ini, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya juga sangat solid sangat menarik, gitu ya Terima kasih atas juga waktunya malam-malam, ini malam Sabtu weekend, teman-teman meluangkan waktu untuk ikut acara yang bermanfaat ini. Saya, Bayu Ardiansyah, mewakili tim Belajar Berbagi, memohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.